ku punya cembah ku punya menteri ah uh. Uhuh. <laughs> Yo, halo what's up guys Balik ke sama gue fan disini Dan kita hari ini bakalan Shit, pose asal lagi Akhir-akhir lagi nih, viral ya Dan gue suka sesuatu yang viral Enggak sih, sebenarnya biasa aja Jadi ada sesuatu, yaitu Seharusnya sesuatu yang dibagikan Tapi sebelum dibagikan, diambil dulu Ya bukan permintaan mantan ya Kadang-kadang kan -kadang ada gitu mantan yang ngasih kalian bilang gitu Tapi nanti kalau kita putus hadiahnya dibalikin ya <laughs> nggak guys, nggak gitu guys Ini bukan mantan, oke okay? guys Kita ngomongin sesuatu yang lebih nasional So guys, kalau kalian suka sama si post Senang-senangin, jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian guys Jangan lupa untuk komen kira-kira apa yang mau kalian lihat Gue react dan jangan lupa untuk share ke temen-temen kalian ada kelas setuju ataupun suka dengan pembawaan gua dan mungkin suka dengan Mimini bim ya guys Oke guys, jadi ada semua petua dari Bapak Juliari Batubara Mari kita dengarkan dulu Oke, ya, guys. kamu kenapa-kenapa korupsi Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak, Kasian anak istri kamu Kasian, anak, istri kamu. Kasian, anak, suami. Kasian anak suami Mereka pasti keluar malu Mereka pasti keluar hmm. malu Oh iya pasti keluar malu lah Pak Banyak orang yang ngomongin Siapa ya cita-citanya bapaknya mau jadi koruptor Like and share <laughs> anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibullyin teman-teman dia pasti nangis. anak ya. karena kalau sadaya masih kecil di sekolah dibuli sama teman-temannya, dibilangin. Ceban gua mana? Bapakmu udah minta ceban, mana ceban gua balikin dong? Kan kita udah bagi-bagi ceban nih, jangan pelit lah sama tersendila. Ceban nggak apa-apa lah. <laughs> ceban bisa beli apa sih? Nasi padang dikit, seporsi. Ya tambah telur dikit lah. Hahaha. satu koma juta jadi. Hmm. 17M bro. <laughs> nah, jadi pendekatan-pendekatan umumnya seperti itu kok. Jadi ini pendekatan humanis itu untuk saya, iya Pak, humanis sekali Pak. Saya suka dengan kuatnya Pak. Taruh di headline Pak. <laughs> sosial, ya Pak. Solusi cegah korosi alam sosial, Juliari Batubara. Paling efektif adalah diri kita Tidak sendiri. Yang paling efektif adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri, guys. Bangkitkan macam dalam dirimu. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan kita. Oleh karena itu, bangkitkan macam dalam dirimu sendiri. Via ceban <laughs> Tentanya gak selalu yang sistem, ilmiah nggak hmm, perlu yang ilmiah, yang ilmiah Pak Udah ceban cukup Ingetin aja, kamu <laughs> baru-baru Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi kasihan anak istrimu Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi kasihan anak istrimu Ya iyalah Pak, kasihan anak istri dong Gak bisa dapat belan, Sos Bayangkan betapa bangga aja istrinya anak anda Punya anggota keluarga koruptor Mereka bisa bilang Iri bilang bos Iri bilang bos Ah, cepan pertama, ayo guys uh, ceban pertama 10.000 like, 10.000 like, 10.000 like Hahaha <laughs> Bisakah video ini mencapai ceban likes? Tadi kita bersendikit lama-lama menjadi bukit, guys. Itulah lupa untuk like dan share. Like ini nyampe ceban, video berikutnya akan muncul dengan cepat. Dana bansos covid sembilan belas dikorupsi ada duit triliun di tangan mensos Gila Enaknya makan uang bansos. Tenang aja, nggak dipakai untuk apa-apa kok Ada di tangan Enggak doang kok guys, nggak apa-apa Cuma di tangan Gendut banget, is dikasih makan apaan Kucingnya, ih kucingnya lucu buruk banget. Duit rakyat Kena betul, jelup-jelup Kayak di rakyat itu potongan sepuluh ribu dipakai ya. Rupiah 10.000 itu bisa buat sekali makan di Warta atau warung padang. Kalau dikumpulin sampai rupiah tujuh m bisa buat makan berapa orang tuh bisa menghidupi berapa umkm tuh. Oh banyak. Tapi jangan lupa untuk menghidupi umkm juga dipotong. Cepat dulu. <laughs> Jadi balik-baliknya berapa? Ya nggak ada Pemutan-pemutan bantuan sosial Pengadaan barang bantuan untuk masyarakat selama masa pandemi oleh kementerian sosial diduga bocor sana sini Diduga Nggak apa-apa, masih diduga Kan kenyataannya kita belum tahu Total ada apa nih, minyak goreng, sarden, ada susu, ada beras Ya itu beras Total ya 244 ribu, nggak apa-apa lah Dipotong ceban tuh nggak nyampe 10% kok Kalau kata pepetuah tuh gini Di saat masa-masa sulit seperti covid ini Kita harus saling berbagi gitu kan Jadi bagi-bagi ceban nggak apa-apa lah Relain aja lah Kita tuh harus saling berbagi Janganlah melakukan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu Apalagi di saat-saat seperti ini Kalau kita kesulitan bersama maka kita harus menghadapinya bersama Kan kayak gitu kata-katanya NKRI harga mati tapi korupsi jadi hobi Realitas anda namun berulang Kata NKRI harga mati tapi korupsi jadi di hobi sebelum terpilih cari simpati rakyat setelah terpilih bantuan buat rakyat malah disikat hmm. <laughs> ya kita tinggal di kenyataan sih nggak usah nge sih kalau gue bilang ya <laughs> halunya untuk apa ya kalian tau lah kok oh, ada manusia yang tega maling bantuan sosial ya iya kok ada banget sih manusia yang tega maling bantuan sosial aduh gila jahat banget men kebayang nggak sih kalian kalau seandainya ada orang yang bener-bener nggak -bener punya pendapatan sama sekali berharap bansos tapi ternyata dimaling guys aduh gila yang awalnya punya harapan hidup langsung hancur harapan hidupnya bayangkan guys anak Istri, suami kalian kayak gitu guys. Iri bilang bos. Jahat banget sih ini orang sih. Ketika ada dana bantuan dari masyarakat, eh tapi malah berhenti di setengah jalan. Ada paham? <laughs> Gua paham ini. <laughs> Ini rahasia umum guys, nggak perlu lo bisa sebar, sebar lah. Sesuatu yang aib tuh nggak perlu sebar disebarkan gitu kan. Ya ada dana buat menutupi sesuatu, <laughs> supaya sesuatu terlihat natural. <laughs> Permisi bu, ini ada bantuan sedikit buat ibu, saya potong ceban ya. <laughs> Udah kayak ongkir, buset diskon ceban, tapi saya kasih harga lagi ceban supaya buat ngirimnya nyampe. <laughs> Kalau nggak mau nggak nyampe lah, barangnya ceban. Sorry <laughs> ceban sih emang sedikit, tapi sedih bukit. Bukit ceban. <laughs> beda pasal DPR sebut monsters Juliari tak bisa dihukum mati Sebenarnya sih gue gak peduli ya kalau seandainya emang beda pasal karena emang aturannya seperti itu karena hal ini juga untuk menghindari orang-orang dihukum dengan pasal yang salah ya. tapi ya bukan dihukum mati malah hukumnya mati kalau menurut gue ini lebih karena hmm... Seharusnya bisa nggak saya seseorang tuh dihukum sesuai dengan kerugian yang dilakukannya gitu I mean like sesuatu yang sudah terbukti Bukan masalah urusan pasal-pasal ataupun karena kosan dari kita ngomongin secara humanis nah, Jadi pendekatan-pendekatan humanis seperti itu kok Seperti quote yang barusan dikatakan oleh mensos Humanis kan Gue sih berasakan humanis aja lah Humanisnya Pak Juliari gitu kan Danak COVID-19 selamatkan pemerintah dari Udah gitu dikorupsi apa sebuah kita? Emang 2020 satu-satunya hal yang baik yang gue dengarkan adalah Vaksin Covid yang akhirnya sudah tersedia guys Belum tersedia secara publik Maksudnya udah ada Dan sedang dites untuk pengujian ya Itu, itu menurut gue suatu hal yang bagus Dan kalian tahu sesuatu berita itu akan sangat-sangat baik Ketika Alhamdulillahnya Pak Jokowi ada di headline berita guys Ya itu sesuatu yang baik sih by the way Tersangka dengan korupsi kasus bansos COVID-19 Kamu jangan lupa Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anakan istrimu Kasian anak suamimu Mereka keluar pasti malu Quote of the day <laughs> Quote of the day Jangan lupa Kalau kamu kenapa-kenapa korupsi Kasian anak istrimu Kasian anak suamimu Mereka pasti keluar malu Kamu jangan lupa Mereka pasti keluar malu Jangan lupa itu Oke okay? <laughs> Baik guys, kalau saudara-saudara suka-suka video kali ini jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan subscribe. Aku bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Anyway guys, jangan lupa untuk follow Instagram, follow Facebook, like, and share ke teman-teman kalian dan jangan lupa terakhir subscribe ke YouTube gue. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau saudara gue ngupload video yang baru. And ya yeah guys, thank you buat semua support kalian. Gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikut posting berikutnya. Thanks for watching, happy gaming, bye bye.